Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel yang keren ini Keren Zen Coffee Sebelumnya saya minta maaf uh, guys Background saya yaitu di bidang kopi Karena alat-alat saya sudah saya kirim ke Indonesia Dan di sana lagi ada PPKM Jadi saya nggak bisa mendapatkan video kopi dan konten untuk hari ini yaitu saya mengaplikasikan ya, gimbal yaitu merek Siyun yaitu Siyun ya Siyun Smart Four 4 4, ya. Jadi ini ada gimbal, ada GoPro, ada smartphone, dan ini ada. Aksesoris ya saya hanya menunjuk hari ini saya menunjukkan gimbal ini adalah khusus untuk smartphone kita buka ini dan saya akan menunjukkan bagaimana caranya bisa dipakai untuk GoPro, kita pasang kakinya, kita singkirkan dulu. Ah ini kibal ini, ini khusus untuk smartphone. Bagaimana supaya bisa untuk dioperasikan untuk GoPro dari multifungsi ya? Saya akan multifungsikan karena ini khusus untuk mobile mobile ini ya misalnya gini Ini untuk mobile kita masukkan sini nah ini mobile ya ini suatu contoh kali nah, ini dengan posisi berdiri kiri ya nah, terus kalau bagaimana kalau kita duduk gini nah, ini kan ya Oke, okay. oke okay, kita cuma oke. Okay, kita hidupkan on-off-nya ini sebelah sini. Nah, ini sudah bisa jadi oke okay, lah. Ini kita putar gini. Okay, nah ini, ini ma, ah, ini kan bisa lah. Okay, nah ini bisa, ini gini-gini, nah, aja, tetap aja bagus hasilnya. Nah, ini, jadi begini-begini bisa bagus untuk, uh, jadi kalau mau ngezoom di sini, ini putaran zoom dan sini ini flash ya ini kap bisa senternya bisa nyalakan dan ini menu ini langsung foto bisa ini langsung rekam tambah tombol merah ini langsung bisa ngerekam dan ini uh, untuk langsung foto dan ini menu-menunya di HP itu pindah di sini nanti pindah di, di sini kalian bisa mengoperasikan kalian bisa lah ya ini nah ini bagaimana caranya untuk dipungsikan untuk gopro ya karena ini bukan gimbalnya kubro kita matiin ya matiin ah, mati dia ya mati setelah itu kita ambil ah kita sisihkan ya ini nah ini gopro black 5 ya gopro 5 ya kita loh nggak bisa guys jadi loh nggak bisa jadi kita nggak bisa kita. tekan tangan nggak bisa walaupun berdiri posisi berdiri kan nggak bisa jadi gimana caranya solusinya nah, kita nyalakan ya ya kan, nah, terus kita harus memasang ini yaitu aksesoris ya aksesoris ini nah, ini. Jadi kita ada ini ada lekukannya kita pasang segini. Ah sang sekarang dipakai klem ini. sudah uh, jadi ya ini dari depan nah ini dari belakangnya nah, kita bisa mengontrol kan bisa mengontrol uh, ini, nah, ini kan kita masukin di sini uh, menghadap nah ini ya uh, Oke okay. uh, kita, kita aja nah uh, uh, ini belum saya on-kan ya nanti kalau di on-kan begini nanti nah, kita coba ya ini adalah aksesoris tambahan untuk multi supaya gopro bisa di sehat dioperasikan sama gimbal Oke kita nyalakan nah, udah nyalakan Oh oke Nah, tinggal kalau mau rekam ini kan dipinjat nah ini udah merekam ini rekam nah ini ah oh kita kan ah oh bisa kan nah ini solusinya ini harus pakai tambahan yaitu aksesoris dan kalian kalau mau ngezom di sini nggak bisa kalau moto langsung dari menu ini tidak bisa kalau mau ngerekam juga tidak bisa pokoknya nggak ini nggak berfungsi cuman hanya locknya aja yang berfungsi lock ini ini tarik ke atas le, bisa ngelok kembali nah. Nah, terus ini yang di belakang ini cuma fungsinya yaitu untuk uh, narik mundurnya uh, apa tidur ke atas tidur ke atas misalnya kayak gini tuh tidur kan ah, mau lo tidur nah, ini ya dicet kan? lagi balik tuh tuh ya kan Kalau mau ini ini oke okay, oke okay. ah no masalah oke oh, okay. ah champ nih nah. sama aja cuman ini nggak bisa untuk zoom karena bukan Bukan gimbal untuk GoPro untuk motret juga nggak bisa. Cuma hanya untuk stabilizer Tiba kemana-mana. Nah, nah. Kalau mau naik turun sama aja ini. Ditarik mundur ini bisa bisa turun, bisa naik. Nah ya. Loh, ya bisa turun. Ini dipencet ini sebelah sini, sebelah sini bisa turun, sebelah sini naik gitu aja turun kan Oh turun nah ini balik lagi hahaha itu aja atasan ke atas tidur ke atas pokoknya ini ini sama ini hanya untuk Oh dia muter sini pelan-pelan sambil diguyangkan begini jadi dia lurus lagi terus begini-begini ya stabilisirnya boot ah inilah Oke okay. cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi bingung bagaimana caranya gimbal smartphone bisa dibuat untuk mengoperasikan GoPro. Oke, okay. oh lah ini apa ini? Oh ini ini adalah minuman panas untuk di sini. Nah. Saya minum dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.